Bagus banget hmm. Ayo, ayo. Oke okay. oh, Ini bisa di, -in -in. di, -in. di -in. Aku lebih warna kemana yuk Ini lebih kan Berarti aku Ya warnanya juga cerah kok kemuka. ya belinya nggak sekalian jadi nggak dapat nggak dapat poin Kesia sungkar Yes, yes, yes. kenang pernah berubah nih, Cezina Makasih banyak sosef sama Tertutu, ya. makasih Gitu nge makasih. Gif, sosef <laughs> sosef <laughs> Ini masih awet banget, sih <laughs> <gif. laughs> Eh <Ay>, iya, awet, benar, benar Tadi Oh iya, yang pakai lagi It's a good day. What's up? Nice be a good day. What's up? Nice be, be, be a good day. Set your affirmations, aspirations, aspirations. I wish to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood and circulation. One step. Back dan masuk kemarin teman-teman masuk. Tuh lihat di sini ya kalau beli di rumah kita IP dapat poin. Mau beli produk apa aja biasanya satu poin kalau belanja 1000 ya. 2000 ya. Kelipatan ya. Kelipatan 1000 NT dapat satu poin dan kalau udah dapat 10 poin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 Yuk kita lanjut lagi kita mau makan oh iya sana mau mau beli mau di sini cari ini batu tuh dan biasanya kita ayam bakar udah sering banget ini kan yang yang tadi gede, apa mau lihat ujung dulu? Kalau makan basah, ya sini. baso, eh ini juga banyak baksonya tuh kan mencoba itu tas baso tumpeng satu sama itu nih baso apa ini satunya nggak nggak usah sama tuh sok kayaknya aku baru pertama kesini deh <laughs> yes. guys iya tuh oh bang iya iya aku tahu di facebooknya tuh ada di facebook Teman-teman di sini menunya banyak banget ya beraneka ragam ini dari bakso apa ya? Ada bakso tumpeng ada bakso beranak, bakso tulang. Ada bakso iga, merconnya banyak sekali bukan bukan saja bakso ya, di sini juga ada nasi, nasi pecel lalapan burung, ada uduk pokoknya lengkap banget kalian wajib cobain ya nah teman-teman seperti konten-konten sebelumnya jadi di sini juga disediakan makanan secara prasmanan jadi kalian boleh ambil apa yang kalian mau lalu bayar berapa harganya sama aja seperti konten-konten yang sebelumnya oke okay, wow mantap banget ya ini kayaknya enak nih kalau dibungkus buat pulang Tadi? Di depan enak, Itu. Enak. Oke nah sekarang kita lagi nunggu bakso Dan kali ini kita lagi pesen Bakso apa ya tadi baru saja Bakso tulang Dan bakso mangkok <laughs> Jadi menunya tuh lengkap banget mbaknya nih lagi nungguin apa ya mbak Biasanya liburannya ke mana aja? Liburnya ke Cilong, ke Sintian, ke Kita. Nanti kalau ke Cilong jangan lupa mampir ke saya ya. Saya di Cilong, iya. Halo, assalamualaikum. Jadi di sini banyak sekali ya neka martabak dan cemilan lainnya. Kalian bisa pesan online juga loh. Ada di FB-nya ya. FB-nya sama tanamannya? Hmm, FB FB-nya apa ya? aku pernah baca, aja. tapi iya martabak. Maria oh, martabak. ini FB-nya ya, harinya FB Asima. tuh ini banyak-banyak banget nah, ada jadi rasa iya. aduh sampai bingung nih dijamin halal karena orang Indonesia juga tuh, tuh ada nomor HP nya ya teman-teman Martabak Jawara di instagram nya juga ada tuh banyak tuh ada coklat kacang, ada coklat kacang keju dan ini apalagi keju eh aku mana tadi yang ini ya? Nah teman-teman sini juga ada makanan khas Indonesia pastinya ya Ada apa namanya tuh e, Lemper, ada lumpia, eh pastel e, Onde-onde Terus ada kue lupit klepon Aduh mantap banget <gulis> Mantap banget Sampai capek juga loh guys <gulis> Yuk, Ada cabai <cape> juga Ada cabai juga Serius, itu dijual, Masuk cabe Oh iya, bener, karena susah nyarinya hmm, Lengkap banget ya Aku mau bayar Nah, sekarang kita tinggal bayar Mantap halo-halo <semic> alhamdulillah untuk hari ini kita udah cicip-cicip kuliner di toko uh, di restoran ini ya rendang kok. soalnya <semic> di sini lengkap banget kalian wajib cobanya banyak sekali menu yang wajib banget kalian coba di sini. jadi kalau kalian dari indeks lurus aja ya paling mentok itu banyak sekali genggaman makanan yang diluncurkan. dan ini paling, <semic> paling mentok di belakang. kalian bisa lihat di belakang itu udah nggak ada lagi. Kalau untuk ke depan sana emang jajaran warung-warung Indonesia. Oke mbak Dian, gimana pesan dan kesannya untuk hari ini setelah kita merayakan cuma berdua aja? Oke, ini senang banget aku bisa merayain dengan makan bakso. Ya oke kita semuanya mendoakan semoga mbak Dian sehat selalu panjang umur sukses dan semoga segala cita-citanya tercapai amin. Oke thank you. Assalamualaikum Oke okay guys kita udah muter-muter ya Dari pagi sampai sekarang Dan kita lagi santai dulu Thank you